California Spanglet adalah salah satu ras kucing yang cukup unik dan menarik perhatian Ras ini berasal dari Amerika Serikat dan memiliki ciri khas bulu dengan pola spangle yang mirip dengan kulit macan tutul California Spanglet memiliki penampilan yang elegan dan atletis, serta kepribadian yang cerdas dan aktif. Sejarah California Spanglet dimulai pada tahun 1971 ketika seorang seniman bernama Paul Casey memutuskan untuk menciptakan kucing dengan pola bulu yang mirip dengan Spangle kulit macan tutul. Ia mengawinkan beberapa kucing liar dari California dengan beberapa ras kucing lainnya, seperti British Shorthair, Siamese, dan Abyssinian. Setelah beberapa generasi, ia berhasil menciptakan ras kucing baru yang diberi nama California spanglet. Pada awalnya, California Spangle populer di kalangan selebriti Hollywood, termasuk Debbie Harry, Steve Martin, dan Muhammad Ali. Namun, ras ini tidak mendapatkan popularitas yang sama dengan ras kucing lainnya seperti Persia atau Siamese. Akhirnya, pada tahun 1995, Ras ini hampir punah karena kurangnya minat dari pecinta kucing dan kesulitan dalam mempertahankan persediaan genetik yang sehat. Meskipun hampir punah, beberapa peternak dan penggemar kucing berhasil menyelamatkan ras ini dan sekarang sudah terdaftar di beberapa organisasi kucing terkenal seperti The International Cat Association (TICA) dan The Cat Fancy Association (CFA). California Spangled memiliki berbagai keunikan seperti bulu yang pendek, halus dan mengkilap dengan pola spangle yang menarik perhatian. Pola spangle terdiri dari titik-titik hitam atau coklat di atas latar belakang bulu yang lebih terang. Pola ini dapat juga ditemukan pada varian warna lain seperti biru, perak, merah, dan coklat. Selain itu, California Spanglet juga terkenal karena kepribadiannya yang cerdas, aktif, dan menyenangkan. Mereka sangat mudah dilatih dan dapat diajari berbagai trik seperti bermain bola atau membawa mainan mereka juga dikenal sebagai kucing yang suka bermain dan sangat energik. namun seperti halnya dengan ras kucing lainnya California Spanglet juga memiliki kelemahan mereka cenderung sangat aktif dan membutuhkan banyak latihan dan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran dan kesehatan mereka Selain itu mereka juga membutuhkan perhatian dan permainan interaktif dari pemilik mereka untuk menghindari perilaku destruktif seperti merusak benda atau menggaruk furniture kesimpulannya California Spanglet adalah ras kucing yang unik dan menarik perhatian. Meskipun hampir punah pada satu titik, ras ini berhasil diselamatkan dan sekarang sudah terdaftar di beberapa organisasi kucing terkenal. California Panglet memiliki penampilan yang elegan dan kepribadian yang cerdas dan aktif, sehingga sangat cocok bagi orang yang mencari kucing yang dapat menjadi teman dan rekan yang aktif dan menyenangkan. Jika Anda tertarik untuk memelihara California Spangle, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan Anda membeli dari peternak yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Kucing ini juga membutuhkan perawatan yang baik, seperti menyikat bulu secara teratur, membersihkan telinga dan mata, serta memberikan makanan berkualitas tinggi dan rutin memeriksa kesehatannya. Selain itu, karena California Spangle memiliki tingkat energi yang tinggi, pastikan Anda memberikan cukup aktivitas fisik dan interaksi sosial dengan mereka hal ini dapat mencakup bermain bersama memberikan mainan yang sesuai atau membawa mereka keluar untuk berjalan-jalan di taman atau lingkungan yang aman terakhir penting juga untuk diingat bahwa setiap kucing termasuk California Spanglet memiliki kepribadian yang unik dan dapat membutuhkan waktu dan kesabaran untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pemilik baru oleh karena itu pastikan anda memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk merawat dan memberikan perhatian yang diperlukan bagi kucing kesayangan anda secara keseluruhan California Spanglet adalah ras kucing yang menarik dan memiliki banyak keunikan meskipun ras ini tidak sepopuler ras kucing lainnya seperti Persia atau Siamese mereka cocok bagi orang yang mencari kucing aktif cerdas dan menyenangkan namun Pastikan Anda membeli dari peternak terpercaya dan memberikan perawatan yang baik untuk memastikan kucing Anda sehat dan bahagia.